Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu Bilhuda wa dinil haqq Liudhirahu alad dini kullihi Walau karihal musyrikun Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu La syarikalah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 Ya ayuhal lazina amanu Attaquullaha wal tantur nafsun maa qaddamat lighad Wa attaquullaha Inna allaha khabirun bima ta'malun ta Wa la takunu kal ladzina nasallaha faansa hum au fasa hum ulai ka humul fasiqun muslimin rahimakallah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Malam hari ini, kita insya Allah masih mendapatkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kita diberi kelonggaran dan berkesempatan untuk memanfaatkan waktu sisa umur kita untuk ibadah dan amal soleh sholat maghrib dengan berjamaah dan meluangkan waktu kita untuk mendapati kebaikan tolabul ilmi kita tahu, kita mengerti kalau orang itu pergi ke pasar kita tahu pasar karena ada kepentingan atau karena ada keuntungan sehingga banyak orang yang menghadiri pasar. Tidak usah diundang, tidak usah diberi surat undangan, datang dengan sendirinya. Karena ada kepentingan, karena ada keun. Keuntungan. Siapa yang memakmurkan pasar? Makmur dengan sendirinya, tanpa ada woro-woro. Pokoknya, disitu sudah dirasa dilihat ada keuntungan-keuntungan banyak di antara orang berbondong-bondong pergi ke pasar. Jelas, banyak orang yang memakmurkan pasar Demikian juga bagi penggemar bola Tanpa diundang kalau sudah diketahui fan beratnya Datang dengan sendirinya untuk menyaksikan pertandingan sepak bola Siapa yang memakmurkan lapangan Makmur lapangan meskipun tidak diundang Walaupun hujan, walaupun ada halangan, kalau ada nilai keuntungan dan kebahagiaan hati, tetap akan datang. Demikian juga yang memakmurkan jalan raya, pengguna jalan itu. Ya siapa yang di situ, memang ada keuntungan-keuntungan padanya. Tetapi Bapak Ibu Muslimin rahimakullah, perlu saya sampaikan di sini maksudnya, kalau masjidnya Allah ini, itu tidak semua, tidak sembarang orang itu memakmurkannya. Kalau pasar semua memakmurkan, lapangan makmur, jalan raya makmur, siapa saja orang baik tidak baik memakmurkan kesemuanya. Tapi kalau masjid, masya Allah. Kalau masjid siapa yang memakmurkan? Kalau bukan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Yang mau memakmurkan masjidnya Allah taala Nah kalau orang itu beriman terbiasa mendatangi masjid-masjidnya Allah Itulah orang yang berhak untuk memakmurkan masjidnya Allah Ada siar-siar Islam di dalam masjid-masjidnya Allah nah, Baik diundang atau tidak diundang Ya tetap datang Tetap memakmurkan masjid Allah Ta'ala Hanya pengingat saja Hayalah sholah Waktunya sholat, datang ke masjid, datang orang yang beriman. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, Ida ra "Apabila kalian melihat ada seseorang yang ilal masjid, dia membiasakan dirinya untuk pergi ke masjid, datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan kebaikan dan amal-amal soleh." Fashat mu'min. Persaksikanlah bahwa dia itu adalah orang yang beriman. Jadi dipersaksikan. Orang yang beriman itu terbiasa pergi ke masjid dengan ibadah-ibadah di dalamnya, dengan amal-amal soleh di dalamnya. Nah termasuk kita diberi rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala berkesempatan untuk Talabul ilmi mempelajari ilmu din al-islam ini Untuk mencari keridoan Allah Ta'ala Keuntungan itulah yang sesungguhnya akan kita dapatkan Ridho Allah Ta'ala Kalau Allah Ta'ala itu sudah ridho kepada kita Maka Allah menyertai kita, Allah membantu kita, Allah menolong kita Dan Allah Menyelamatkan kita dari adab neraka Memasukkan kita ke dalam surganya Bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah Maka disinilah pentingnya kita selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Ta'ala Takwa itu sejak umat-umat terdahulu Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para Nabi dan Rasul itu juga diperintah oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah. Demikian juga kita, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita diperintah oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah itu di mana saja kita berada. Bagaimana keadaan kita, kapanpun kewajiban kita yang paling pokok adalah bertakwa kepada Allah dan itu adalah wujud realisasi ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW mengingatkan itakillaha haisumakunta bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Itu artinya dimanapun kita berada Bagaimana keadaan kita Kondisi kita Situasi kita Kayak apa kita Wajib bertakwa Kepada Allah Ta'ala Menurut Kemampuan kita masing Masing Batakullah Mastatatum Bertakwalah kalian kepada Allah Menurut kemampuan Menurut kemampuan Di sini ya diukur tetap ta'at, tunduk, dan patuh kepada Allah Ta'ala menurut kemampuannya yang menjadi perkara wajib dikerjakan yang diperintah ditaati yang dilarang ditinggalkan seperti solat itu jadi satu kewajiban solat menjadi kewajiban orang yang mengaku beriman orang yang mengaku bertakwa kepada Allah wajib solat kalau tidak bisa solat dengan berdiri Ya, sholat dengan duduk Kalau tidak bisa sholat dengan duduk Sholat dengan berbaring Kalau tidak mampu dengan berbaring Sholat bil ima au bil isaroh Dengan memberikan tanda Atau isa-isara Menurut kemampuan Nah, kalau tidak mampu semuanya itu Maka wajib di disolati Berarti berhak untuk disolati kalau selama hidupnya dalam keadaan beriman. Kalau selama hidupnya dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan beriman. Kalau hidupnya tidak beriman, mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan tidak beriman, ya tidak disolati, ya tidak didoakan. Allah melarang orang-orang, Muslim, orang-orang yang beriman, mensolati dan mendoakan orang-orang yang musyrik orang-orang yang kufur, orang-orang yang hidupnya tidak untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Terlebeti Qur'an ini pun dijelasakan. Walatakum ala kabrihi, walatusalli ala ahdim minhum. Kamu jangan mensolati, mendoakan salah satu di antara mereka, dan jangan berdiri di kuburnya biar diurusi oleh orang-orang sesama mus musrik jadi kalau orang itu mati dalam keadaan syirik mati dalam keadaan tidak beriman na'udhu min syarik dalik oleh karena itu kita diwanti-wanti oleh Allah Ta'ala ya ayuhalladzina amanut takulloha haqqatu qotihi wala tamutunna <tik> <tik> illa Muslimun. Jadi bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, yang sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah itu bagaimana? Allah itu huwaiyutoa. Allah itu selalu ditaati. Walayyusok tidak didurhakai. Allah itu selalu diingat, tidak dilupakan. Allah itu senantiasa disyukuri, tidak dikufuri, nikmat-nikmatnya menjalani taat kepada Allah Ta'ala, perintah dan larangan. Itulah takwa kepada Allah. Dan janganlah benar-benar kalian mati kecuali dalam keadaan muslim kecuali dalam keadaan islam jadi kita ini hidup di atas islam mati membawa islam jaminan dari allah dan rasulnya Daholal jannah pasti masuk surga dijamin dimasukkan oleh allah ke dalam jannahnya diselamatkan oleh allah dari adab adabnya maka kita berupaya, berusaha masing-masing kita itu untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. At-takwa amalin. Bertakwa kepada Allah itu adalah fondasi, pokok, pangkal dari semua, segala urusan. Semuanya itu dasar asasnya adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang yang beriman dan bertakwa itu Dimanapun dia berada, dia akan berusaha untuk menjaga ketaatan kepada Allah Ta'ala. Di pasar, menjaga. Bagaimana ketika berada di pasar itu dalam keadaan taat kepada Allah, berdagangnya juga berada dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tidak curang dalam hal timbangan, tidak ada unsur penipuan dalam penjualan atau pembelian, tidak menjual barang dagangan saudaranya yang sudah disertakan dengannya, yang sudah menjadi transaksi kemudian dijual, dan lain sebagainya. Bertakwa kepada Allah itu di mana saja, kapanpun dan bagaimanapun keadaannya. Artinya, bertakwa kepada Allah itu, kita ini uh, berusaha untuk menjalani hidup sesuai dengan al Islam mencocok-cocokkan dengan ajaran Islam jadi perkara-perkara yang tidak sesuai dengan Islam kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak sesuai yang dilarang oleh Allah dan rasul-nya kita tinggalkan contoh kecil yang dilarang oleh Allah dan rasul-nya salah satunya adalah mencukur oh, bu. mencukur alis karena tidak puas dengan kecantikannya ingin lebih tambah cantik ngoten, akhirnya alisnya itu dicukur kemudian diganti dengan cat hitam diganti dengan cat ketening itu termasuk merubah-rubah ciptaan Allah Ta'ala. Allah sudah menciptakan alis demikian rupan dirubah, diganti atau ditambah. tambah Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Demikian juga diantaranya yang lain itu adalah menyambung rambut rambut ini disuambung nah, itu juga perkara yang dilarang di dalam Islam ini nah orang-orang yang beriman orang-orang yang bertakwa itu berusaha untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang diperintah ditaati yang dilarang, diting, ditinggalkan. Nah kalau kita ingin mengetahui perkara-perkara yang dilarang dan diperintah, kita pelajari Al-Quran dan hadis. Nanti ada babul umur, al-munhi, perkara-perkara yang dilarang. Khusus dalam kitab hadis, itu nanti akan kita dapati perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam ini. Dalam urusan berpakaian dalam urusan berdandan dalam urusan bermuamalah pekerjaan dalam urusan mengatur rumah tangga, dalam segala urusan ada perkara-perkara syariat yang mengikat, yang mengatur kita orang-orang yang beriman ini agar sesuai dengan al-islam nah kalau kita menjalani hidup ini sesuai dengan al-islam, maka hidup kita itu berada dalam keridoan Allah Ta'ala. Terbiasa dengan Islam menjadi kebiasaan dengan amal-amal Islam Sampai mati dalam keadaan Islam Dalam keadaan Islam itulah yang disebut mati dalam keadaan husnul khotimah Mati membawa dinul Islam Ya amanu Maka, di Surat Al-Hasr, ayat yang ke-18, kita yang menjadi orang yang beriman itu masih diperintah oleh Allah agar kita bertakwa kepada Allah, menjaga ketakwaan. Jadi, terus kita jaga, kita upayakan agar tetap bertakwa kepada Allah, terus ada upaya, terus menerus. Menjadi orang yang bertakwa Kepada Allah Ta'ala Untuk mendapatkan Kebahagiaan yang sesungguhnya Yaitu bahagia Hidup di akhirat Masuk Jannah Nah maka Allah juga memerintahkan Kepada kita orang-orang yang Beriman Wal tandur nafsum damat lihudin. Tidaklah memperhatikan setiap jiwa, setiap orang, masing-masing kita Supaya memperhatikan makot damat Apa yang sudah kita kerjakan Ligodin untuk besok hari kiamat, hari akhirat Yang sudah kita kerjakan untuk akhirat kita itu apa? Itu yang harus kita perhatikan persiapan-persiapan amal soleh yang akan menyebabkan kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang sudah kita persiapkan, itu yang diperintah oleh Allah ta'ala Pulau Panjenangan pun nggak ada rumah aus. cukup dengan amal soleh kebaikan yang sudah kita kerjakan sholat berjamaah Ngaji, pengaosan, Tadarus, Kiraatul Quran, Sodakoh, Membantu fakir miskin, Anak yatim, Dan lain-lain sebagainya, Min akmal as amal as Dari amal-amal soleh, Amal soleh, Singkulon jenengan lampain, Nopo cekap, Nebus, Kulopan panjenengan Sakat melepet suargo, yang diterangkan oleh Rasulullah Alaihi salam, kalau kita ingin tahu surga yang kemarin saya sampaikan, bata-bata surga itu lubenatun min dahab, walu min fitoh. Banonnya, batu batanya, tiap bata-tiap bata yang dipasang di istana, di rumah-rumah surga itu terbuat dari emas dan perak. Luluh, luluh wih ngonten niku, airnya campuran luluh ngonten niku, minza, faron, wal misak ngonten niku. Enten nate yang damal ngerio, mudak luluh niku, banyu nih damal banyu minyak wangi ngonten, baten nate ngonten, Subhanallah di surga itu sedemikian rupa ngonten, koral kera niku loh, koral kera kali niku, damal kekuatan niku. Niku dari durah bayi doh, mutiara putih nanti ini, masya Allah. Lain apa kita ngenten? Kulojeng dengan sagetah, nggadah ada ngriyo sing sak ngonten niku wow. Rumah batanya dari emas, semuanya, bata genteng nanti niku. Kemudian lulululu ing katu sing ngonten niku wow. Entenah tentunya niku sing nggak ada ing ngriyo katu sing ngonten niku belum kenikmatan-kenikmatan surga yang lain, mayas tahun apa yang mereka inginkan di surga itu keturutan, apa yang diinginkan, apa yang dicari, apa yang diharapkan, semuanya itu pun cepat nanti nih, dan Makanya bahagia, nek tiang niku nggak ada nopo-nopo, sakit nopo-nopo, yoi soblo, nopo niku. Ini kan. Secara duniawi, bahagia bisa keturutan apa yang diingin diinginkan ngangetan seneng hati ini. Nah, di surga juga demikian: keturutan semuanya yang diinginkan itu keturutan apapun. Tentu kebaikan-kebaikan yang diharapkan di surga itu tidak ada. Hal-hal yang tidak apa ini yang bukan kebaikan tidak ada. Keburukan, kejelekan, persangkaan buruk di surga itu tidak ada. Hasad iri dengki tidak senang dengan yang lain di surga itu sifat-sifat seperti itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah surga dengan kenikmatan-kenikmatannya niku apa bisa kita tebus dengan amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan? Wong oh, kadang-kadang kalau panjenengan ghe, sergep kadang-kadang kulau panjenengan ghe, malah sekaten. Kadang-kadang oh, waktu solat limang waktu, kadang-kadang bolong-bolong. Sakit kita, -kita nebus suaranya Allah Ta'ala. Padahal kebahagiaan yang sesungguhnya itu masuk jannah. Faman zuh anin nari wa udh jannah fakot faza. Orang yang diselamatkan dari neraka, didekatkan, dimasukkan ke dalam surga, fakot faza. Orang itu pasti bahagia. Jadi ukuran kebahagiaan itu yang sesungguhnya bahagia di akhirat, masuk surga. Kalau bahagia di dunia itu sifatnya semu, sifatnya sementara, tidak selamanya, tidak seterusnya kita itu merasakan bahagia. Bahagia, monggo diraosakan piyamba. Kelonjengan seneng, kelonjengan adem ayem, tentrem, senang bahagia ada masanya, ada kalanya demikian, ngeh, ada kalanya sebal sebaliknya, ada duka, ada susah, ada sedih nggak karena di dunia ini tempatnya begitu, ada nikmat, ada musibah, ada bahagia, ada su, susah itu di dunia. Kalau di akhirat, kalau bahagia bahagia terus. Kalau susah, susah terus. Antara masuk surga atau masuk neraka. Nah itu tidak sama kalau di dunia, di dunia ini bercampur baur. Kadang kita ini mengalami keadaan senang, bahagia, tentram. Karena sebab-sebab tertentu. Kadang juga kita mengalami kesedihan, kesusahan, dan keseng kesangsaraan dan itu bagi kita orang-orang yang beriman adalah ujian kita agar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita siapa di antara kita ini yang terbaik amalannya bisa mensikapi segala ke keadaan dikasih nikmat bagaimana kita bersikap dikasih musibah juga bagaimana kita mensikap, mensikapinya allazi <tik> Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Li ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Kalau orang yang beriman, segala keadaannya selalu mendatangkan kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dikasih nikmat dia bersyukur kepada Allah bisa mensyukuri nikmatnya Allah sehingga dengan sebab syukurnya itu dia mendapatkan kebaikan ketika diuji oleh Allah dengan musibah dikasih capek saja pegel, ngerges jenengan, pulau buatan sambat buatan suwambat, so buatan itu Belajar untuk sabar, tetap ikhti, ikhtiar ngeton. Lo niku tatus kanjaran, mendapatkan nilai kebaikan. Karena dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tidaklah seorang mukmin, seorang muslim, dia mengalami musibah, capek, payah, pegel, atau yang lain dari musibah-musibah itu, melainkan dia itu mendapatkan nilai Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan diterangkan Dosa-dosa, kesalahan-kesalahan Yang pernah dikerjakan Itu akan dimaafkan Dihapuskan Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi menjadi kebaikan bagi orang yang beriman Dikasih nikmat Dia bersyukur Dikasih musibah dia itu sabar Sehingga semua urusan, semua perkaranya orang-orang yang beriman itu Selalu mendatangkan keba kebaikan Asalkan bisa mensikapi Diparingin nikmat malah kufur Malah mengikuti kebiasaan Atau apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak beriman Orang yang tidak beriman dikasih nikmat diparingi dunia, usahanya lancar ngegem isa apa-apa enek apa-apa ini aku saget itu istidrot istidrot itu luluan dilulu kali gusti, gusti Allah malah isdadat, isman menambahi dosa jadi orang yang beriman itu kalau diberi nikmat oleh Allah Nikmat dunia itu Bertambah dosanya nonton. Bertambah dosanya Kenapa? Karena kenikmatan itu tidak disyukuri Olehnya Tidak di, di apa, ini dijadikan sebagai wasilah Untuk mendekatkan diri kepada Kepada Allah Apalagi ketika diuji musibah Sambatnya bukan main Kalau orang itu tidak beriman Itu malah jadi Adab di dunia nonton. Adab di didu, dunia Naudu min. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang beriman, nikmat ataupun musibah yang menimpa yang terjadi pada orang yang beriman itu semuanya bernilai dan menjadi keba kebaikan. Sehingga tidak sama antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak sama, orang muslim dengan orang fajir tidak sama dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disamakan. Afana alul muslimin, nakal mujrimin? Malakum kaifatahkumun? Allah sampai membuat pertanyaan. Pertanyaan di dalam Al-Qur'an itu tidak butuh jawaban dalam penafsiran dalam ilmu bahasa Arab, itu ada pertanyaan lil ingkari, pertanyaan untuk mengingkari, tidak butuh jawaban karena jawabannya sudah sudah jelas. Afanat ja'alul muslimin kal mujrimin. Nah apa, aku nggak menunggsa Iku padahal wong iman kalau wong fajir nih Pertanyaan tidak butuh jawaban Apakah kami jadikan orang Islam itu Sama dengan orang-orang fajir? Apakah kami jadikan orang melihat Dengan orang yang buta? Kalau orang punya nalar yang sehat sudah tahu jawab Jawabannya orang buta dengan orang melihat ndak sama Layastawian keduanya tidak, tidak sama maka beruntunglah kita dan bersyukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengenal dinullah al-islam ini, dengan sumbernya Al-Quran dan Sunnah tentunya jamaah sekalian Bapak Ibu, kaum Muslimin kita ini harus belajar untuk yakin dengan Al-Quran dan Sunnah Kenapa kita perlu belajar? Karena banyak di antara kita yang kurang atau tidak belajar, tidak yakin dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak yakin dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak yakin. Salah satu contohnya banyak yang melanggar apa yang dijelaskan oleh Allah. Al-ladina yaqulunaribala illa kama yata khobaduhus syaitonu minal mas ini urusan utang piutang mpun sampai utang singgah anak anakan intinya begitu kan banyak di kalangan kita kaum muslimin nek utang ndak peduli utangnya itu mana atau tidak mana itu yang disebut bahasanya itu ri, riba padahal dilarang wa ahalallahu albay'i'a wa harromar riba Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka diperintah oleh Allah ya ayu aladinaa Hi orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Wadah rumah bagiaminar riba. Kalau sudah kalian mengadakan transaksi riba hutang piutang riba wis kadung. Munteneng. Mandeko kata Allah berhentilah. Wadah rumah bagiaminar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba itu, mandek ngonteniku. Inkontummu minin jika kalian itu orang yang beriman. Nah, kita orang yang beriman, ya, berusaha untuk menjalani ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ja'ahu Maui Mirrobihi. Ja'ahu Maui Mirrobihi, siapa yang datang kepadanya? Sudah datang kepada kita maksudnya mau iduh mirabi nasihat dari Allah ini perintah, ini larangan fantaha, lalu kita ini taat dilarang, berhenti fantaha, kita berhenti falahu masalah kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang sudah lewat itu berlalu wa amruhu Allah urusannya kepada kepada Allah kalau Allah itu mau memaafkan mengampuni, ya terserah Allah tapi kalau Allah harus misalnya Allah itu mau menyiksa terlebih dahulu baru memaafkan, ya urusannya Allah Ta'ala, atau kalau Allah tidak memaafkan, itu hak wewenangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini nah jadi kita harus belajar yakin dengan Al-Quran demikian juga kita harus belajar yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Wasallam quran kadang-kadang tidak diamalkan. Akimus sholah wa'idha dharatum bil ardi falaisa alaikum junakun antaksuru. Kadang-kadang kita tidak yakin kita berpergian kemana-kemana gitu ya. Kita berpergian kesana kemari, kita melakukan safar jadi musafir. Kadang-kadang kita tidak mau mengamalkan ayat itu kok mengkosor sholat jamak qasar sholat kadang kita tidak mengamalkan padahal itu keringanan rukshoh dari Allah Taala dienteng no kali Allah Taala jenengan Safar sahar jombang ten surabaya dan jakarta waya sholat didouble tuhur be asar enteng tahu nih dimudahkan diringankan oleh Allah Taala wis milik jangkep yai tuhur petang rokaat asar yo petang rokaat magrib telu isa'i Bapak, padahal sunnah Nabi SAW kata Nabi kata Alquran tadi falaisa. alaikum junakun antak suruh, urah popo posoranai di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan uh, apa itu fa'innahu sesungguhnya dia itu adalah rukhosum minallah fa'innaha rukhosum minallah itu adalah rukhsah rukhsah dispensasi, nggak dispensasi itu senak nih, ya Allah Taala nggak tahu. waktu rukhsahu, cupen rukshoy Allah Taala nih, pundutan nggak tapi banyak dari kalangan kita kadang-kadang, enak jangkau pahit nggak tahu solatnya papat-papat, padahal dikaren luru, luru. dan prakteknya Rasulullah SAW kalau melakukan safar itu beliau itu solat rokata ini, solat rokata ini, solatnya dua, rokaat dua rokaat nah kadang-kadang kita ini ndak yakin milih sangkeping, kadang-kadang juga bagi perempuan-perempuan banten yakin dikaren tutup aurat, nonton seperti menutup aurat di dalam sholat, nonton nanti kalau pergi kemana-mana ndak ribet-ribet, ndak tidak nontoniku banten ruwet-ruwet salat sholat nontoniku ten masjid musolai enten rukuh napa banten, nonton, lalu enten masjid musolai gak enek rukuh, banten enten rukuh, bingung padahal tidak usah bingung-bingung karena sudah cukup menutupi aurat ngeliat ini auratnya tertutupi kita melakukan shol sholat kan ringan bukan usah golek ruko bukan usah golek mungkin mungkin nah karena sudah menutupi au, aurat ngeliat kadang kacang kulon jenengan nek yakinnya sholatku wajib pakai ruko ruko ini buten, wajib yang wajib menutup aurat ngeliat oleh well, kadang-kadang perlu napa perlu ningali dunia luar. Ningali dunia luar jenengan luar negeri, negeri. Ten Mekah, ten Madinah, sumber ajaran Islam pertama kali ningali tiang-tiang asi Biar Demikian juga hal-hal yang lain yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hak Hadis kita belajar yakin kemudian beramal to'at ngeliat ini ibnu Abbas yang lalu gempurku sampai akan menceritakan cerita ibnu Abbas ini ku nali khotbah Jumat ini jadi Imam Jumat ghekhote Jumat karena sunnahnya niku Imam kakeh khote buat nanti pisah oh ne Nek khotib niki niki, sehingga ada naik sebagian niku imam Jumat ini khotibnya ini. Kalau sunnahnya imam dan khotib itu jadi sah, satu nanten ya khotibnya ya imamnya Ibnu Abbas menjadi imam dan menjadi imam masjid di situ waktu itu, kemudian di hari Jumat. Nah nonton itu di depan atau di samping yang terlihat oleh Ibnu Abbas itu Yang lalu sudah saya ceritakan Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Si yang ini itu buatan lagu Zamannya Bilal nih boten nama lagu, nonton ini ashadu ala ilaha illallah ashadu ala ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu anna muhammadan rasulullah ini langsung dituting kali guna apa sih latakul hayalah sholah Bakta asyadu Anna Muhammad rasulullah asyadu Anna Muhammad rasulullah Ibnu Abbas niku anaknya Abbas, ibnu Abbas itu ya saudaranya Nabi Alaihi Wasallam masih saudara, ada hubungan kerabat dekat. Karena Abbas itu adalah pamannya Nabi dan ibnu Abbas itu adalah salah satu diantara. Sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi menjadi pakar tafsir Al-Quran dari kalangan para sahabat. Ahli tafsirnya para sahabat terhadap Al-Quran itu adalah Ibnu Abbas. Radhiallahu anhumah. Radhiallahu an. Jadi saya sudah mengucapkan azadu anna Muhammadur Rasulullah, latakul hayala sola. jangan mengucapkan hayala sholah, wakul, Sallu fi puyutikum Sallu fi puyutikum Hayya alal falah Hayya alal falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Lalu, saya ingin Kata nih ngamalakan mamang sih, mamang toki, muatin khususnya kasih ngamalakan lah mamang to, makanya di depan saya sampaikan, kita harus belajar yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dan diamalkan, diperintahkan oleh Nabi. Kalau sudah yakin datang dari Allah dan Rasul, amal, mesti bener mantan Igo. Nah kadang-kadang kita ini berat, ya tani Igo, ini uraianilunin nanti India dan kata sengatan Igo wa atau prakteknya tidak demikian tadi. Selesai hayalah sampai selesai Allah Akbar. Ilai Allah. Kemudian ada tambahan lagi yang diserukan oleh muadzin Yang itu juga diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Allah s.a.w. Alaikum solu firikal. Alaikum solu firikal. Nah ini yang terakhir. Jadi ada nanti kakak di kandung. Yang pertama tadi kata ini ngamale mikir si mikir pengsewu apa meneh. Enten tambahan niku wau. aneh-aneh. Padahal itulah sunnah yang diajarkan oleh Nabi saw pada saat fiaumin bari datin satu, fiaumin bari datin fiaumin minar rih, fiaumin minar rih yang kedua, yang ketika itu filai Latin mati rotin. Jadi karena sebab adanya hujan, karena sebab adanya Angin yang sangat kencang. Jadi, lek enten angin neng kau wobes ngonten neng ku, adan neng neng ngonten sunahnya. Atau, filai latin baridatin ngonten neng ku. Ih, pasufu sufu, ku menyengat ngonten neng ku. Setelan adem gak koyok biasane, neng, adem mei temen-temen adem ngonten neng ku. Lain neng ku au, sol lufi puji omah ngonten. Ditambahi bayi sol latai neng. Neng Omahan, rasa sholat dan masjid nggak ada. Lah tidak ada seruan solufi beautyku, main sholat yoeneng. Oh, mahora budal neng, masjid. Neng? Ayala sholah, ora budal-budal neng masjid. Neng? Akhirnya kegiatan adani dw, dikomat-komati dw, terus di imam-imami dw nggak ada. Didikir-dikiri dw de, nggak ada. Masya Allah Makanya kita belajar yakin Dan karena itulah Syarat iman yang benar Yakin dengan Allah dan Rasulnya Itu syarat iman Yang benar Allah mensyaratkan di dalam Al-Quran Yang pernah saya sampaikan dalam surat Al-Hujurat Innamal mu'minunal amanu billahi warasulihi Summalam yartabu walikum wa anfusikum, Orang yang beriman itu siapa? Kata Allah, mereka beriman kepada Allah, percaya dengan beritanya Allah dan Rasulnya. Ditambahi, yartabu, ragu-ragu. Itu adalah syarat iman yang benar, tidak ragu-ragu dengan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan tidak menggunakan akal atau nalar pikir, tidak karena syariat Islam, hukum Islam, ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis ini diturunkan itu untuk diimani, kemudian diamalkan, dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan hidup di dunia dan di, di akhirat. Fa imma Famantabi falakho fun alaihim Orang yang mengikuti petunjukku kata Allah Al Quran dan Sunnah ini, falakho fun alaihim zanun, dijamin oleh Allah dengan jannah. Bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesengsaraan, kesusahan hidup di dunia dan di akhirat, karena dijamin oleh Allah Ta'ala syaratnya, mengikuti petunjuk-petunjuknya Allah mengikuti petunjuk-petunjuknya Rasulullah wa s.a.w. nah mulai ini kelompok jenengan nempun. Nah, ini pun nasihat dari Al-Quran dan Sunnah kelompok jenengan ketah membangun sifat yakin tidak ada unsur kerak, keraguan yakin datang dari Allah dan Rasulnya dan tidak perlu sungkan untuk beramal jadi ngamal ini sungkan amal akan sunnah sungkan padahal untuk kebaikannya justru nilai pahalanya itu sangat besar man fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghoyri ayyang min ujurihim shay. jadi siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah di dalam islam yang diajarkan oleh rasulullah s.a.w sunnah-sunnah islam itu adalah sunatan hasanatan sunnah yang baik yang diajarkan oleh Allah dan rasul-nya kot umitat dalam hadis yang lain sudah dimatikan oleh kaum muslimin tidak dihidup-hidupkan sunnah-sunah tersebut di dalam Islam ini kemudian ketika sudah datang kepada kita lalu kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunah Islam tersebut Amila dia mendapatkan pahalanya satu yang kedua juga mendapatkan pahala pahala yang kedua orang yang mengikutinya double pahalanya dia sendiri dapat pahala orang lain mengikuti dia sendiri tadi juga mendapatkan dobel pahala. Itu untungnya kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah di dalam Islam, tanpa berkurang sedikitpun dari pahala mereka, nonton ini. Wa fil islam sunatan sayyatan, tetapi siapa yang menghidupkan di dalam Islam ini sunnah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang bukan sunnah malah dihidup-hidupkan. Seolah-olah itu adalah bagian daripada ajaran Islam, padahal bukan Islam. Tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya, tidak ada apa ini dasar-dasar hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu dihidup-hidupkan dan di atas namakan Islam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena alaihi wizruha wa wizru man amila biha min khoiri ayang min auzarihim himsay. Dia mendapatkan dosa kemudian juga mendapatkan dosa dari orang yang beramal dengan sunnah sayiah tadi itu, tanpa berkurang sedikitpun. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Muslimin di disinilah pentingnya kita itu bertakwa kepada kepada Allah. Wal tandur nafsum makodamad lihut, masing-masing kita supaya memperhatikan dan mempersiapkan diri bekal-bekal untuk menghadapi besok hidup sesudah kematian kita ini kita perlu memperhatikan bekal kita ini pun cekap nopo dereng bekal kita ini sudah cukup apa tidak ketika kita menghadap kepada Allah nopo kulopan jenengan pun siap dibungkus nopo kulopan jenengan pun siap dilebetakan tengene lemah nopo kulopan jenengan pun siap berkalang dengan ta, tanah tentu jawabannya belum siap kalau sekarang kita masih hidup maka diperintah oleh Allah wal tandur nafsu makodamad masing-masing kita supaya memperhatikan yang akan kita kerjakan, yang sudah kita kerjakan untuk kehidupan okay? akhirat pun cukup nopo dereng nah, rumah saudara yang cekap amal-amal kita untuk mendapatkan rahmat Allah berupa surga di jenengan kutu kudu nambahi semangat ibadah kulau panjenangan ngatah ngatah kan amal soleh uristumuha bimakuntum tak malun karena surga itu diwarisi oleh orang-orang yang beriman kalian diwarisi kata Allah uristumuha diwarisi dengan surga bimakuntum tak malun dengan apa yang kalian kerjakan yang kita lakukan yang kita lakukan yang kita kerjakan dari amal-amal soleh ini maka sebagian ulama, ali tafsir itu menerangkan, hasibu anfusakum koberlaan tuha sabu hisaplah diri diri kalian, perhitunglah, perhitungkanlah diri masing-masing kita ini, sebelum kita ini diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa taala, karena kita hidup ini diuji oleh Allah dengan to'at atau maksiat, dengan ibadah apa tidak? Dan nanti ketika kita menghadap kepada Allah, kita akan dihisap oleh Allah, kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. ini Maka sebelum apa ini, sebelum kita kedatangan al-yakin atau al-maut ini, supaya kita berusaha untuk memperhitungkan diri kita masing-masing dengan banyak melakukan amal-amal soleh. Karena yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan. Tidak ada kecuali amal soleh. Amal soleh apa? Amal soleh mana yang perlu untuk kita persiapkan? Semangat harus kita bangun, karena kita tahu ada untungnya. Kalau untung, untung selamanya. Nih, Transaksi dari Allah. Allah itu membeli jiwanya orang yang beriman, Hartanya orang yang beriman itu dengan surga, tidak tanggung-tanggung dengan surga. Nah, kalau jenengan mikata S2 S2, S2 S2 temenan, serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serius, semangat, kata 10 panjenengan, nih ngali, enten hasil keuntungan, misalnya Ni ingat nih, misalnya nih, ini kita untuk kalau namun serius nih, kalau piambak, kalau rausakan. Niku takang, niki pak, kulot tumbas, pinten, satu sewu, mantu satu sewu ngoten niku terus, kulot angsa pel, pak Karim, nami kulot pak Karim nih tenggeri gonggeri koleng, dui barang ini ya, oh enggak ada, niku lo share ngoten, woi caca oke, ngoten niki, niki cok untuk mawal nuke, nikmat matres zekim, boten saka diri, Ngoten lo ge, ki bodi sakat ditiru, tiru, di tiru sakat hasil ye, tidak sama pen tong ngoten ni, oh, tong ngoten ni ku, ki buntil harkanya pinten, lima ngatas heu, umpamilan ye, kulong jenengan ngoten ni semangat tong ma boten ke tengetan, modalai satu heu, titral lima ngatas heu, sak saknya, setengah jam sak jam nyoto tati cue, senang dong boten ke tengetan atau keuntungannya lebih dari itu. Nah, karena senang ada yang diharapkan keuntungan-keuntungannya itu sehingga menimbulkan bagi saya bagi jenangan, bagi semuanya semangat, Nonton lho. Masih utah dilakoni. Masih tahu diter diterjang. Budal napa Mas tahu Budal ini apa? Untung eman, naik gak kecekel ta? Tangan tetap dilakukan, semangat nonton niku, niku contoh, nih urusan donya kulong jenengan enten hasil enten untungnya. semangatnya luar biasa, nah keingin ya. urusan akhir kok gak iso kok padahal sing luwih pecol luwih untung niku, sakjani, untung akhir, akhir yakin mesti yakin, sedangkan tiang nih mesti yakin percoyo, masih tah iman gak iman mesti percoyo. Yang buatan iman lo percaya, neves kadung mati, neves kadung seto. Kalau sudah meninggal dunia, yang dibutuhkan itu adalah kebaikan-kebaikan dan amal. Soalnya buktinya nopo, si kurang ngapi, jaluk dongong kok? Oke, no badan. Kan jaluk ditongan itu? Oke, oke, lalu oke, dongak kan ngonten sing-seng seto, ngonten itu tujuh hari, empat puluh hari, si butuh tuh tonggo itu menunjukkan kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah kebahagiaan hidup sesudah kema kematian. Mulane niku kula dengan kedah semangat Kata semangat urusan donya niku. Masih tahu dan nenten ora masalah, budal ngoten niku. Lah sing salat teng griya niku salu buyutikum nak salat. Ngaji budal. Eh <Ges> urusan nyambut gawe enek untunge dilakoni kok Bengi bengi niku teng kene lalu nganten pedagang Malang ngoten. Jam 12, jam 11 bengi pun siap-siap ngoten niku. Pun siap-siap. Ngen jam setengah 2 sisi budal nang pasar. Lungguh ngedhep tok ngoten dhuwit maro. Insyaallah. Tak seneng nggih, ku lungguh ngedhep dhuwit maro ngoten niku. Lho ngoten niku semangat. Masih budale bengi ngrewangi ninggalno rasa ngantuk ngoten. Niku dilakoni budal bengi ngoten niku. Niku semangat. Nggih <tosokong> lek wayahe dodolan boten ngantuk. Ngantuk nek wayahe ngaji. Kok heran oleh wayahe ngaji kok atakatahe ngantuk nggon <tokong> to. <tokong> <tokong> An-nuasu fil qital. Ngantuk dalam peperangan, ngoten <tokong> niku. Itu dalam pendapatnya sebagian ulama, <tokong> ngantuk dalam peperangan itu. <tokong> itu ibadah, nggon. Bernilai pahala itu kalau dalam nilai kebaikan dalam nilai amal soleh tapi tidak ngantuk dalam urusan sholat tidak ngantuk dalam urusan nga, ngaji nggak tenang, makanya diupaya akan ngaji buat ngantuk, kurang heran kok naik wajib jumat nggak kata seng mulai ini perlu dirubah ngetan. kenapa kok perlu dirubah, naik cut jumat ojo suwe lima menit aja Suhu ya nggak tadi nggak tadi nggak tadi nggak tadi nggak tadi nggak tadi nggak tadi menit tadi menit tadi nggak tadi nggak tadi nggak tadi nggak tadi nggak tadi nggak tadi dikut tadi suwe-suwe nggak tadi nggak tadi nggak tadi nggak tadi nggak tadi nggak tadi nggak tadi nggak tadi meh setengah jam Alhamdulillah, turunnya tambah tambah mulus <tambah> <tambah> <tambah> asya Pun <Allah. tambah> ayat yang kalau sampai akan jadi waltan turun nafsu maka damat kita ini perlu menyadari bahwa hidup yang sesungguhnya itu adalah hidup nanti di akhir di akhirat maka kita perlu mempersiapkan diri dengan ibadah dengan amal-amal soleh supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai dalam satu ayat diulang oleh Allah ta'ala wattakulloha innalloha bima ta'malun bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan jadi apa yang kita lakukan apa yang kita usahakan dari kebaikan dan keburukan ucapan ataupun perbuatan dan semua keadaan-keadaan kita itu dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Maka kita berupaya untuk bertakwa dimanapun kita berada, beriman kepada Allah, siap beramal soleh, mengikuti Allah dan Rasulnya, seruan-seruan dari Al-Quran dan Sunnah, dan kita belajar yakin. Yakin, menerima, kemudian beramal. Ikhlas karena Allah ta'ala mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma alamin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.